Evolusi Thibaut Courthuis di Real Madrid Datang diragukan, lalu bangkit dengan clean sheet Real Madrid membuat keputusan berani ketika Zinedine Zidane meninggalkan klub di akhir musim 2017-2018 lalu Mereka akhirnya bisa mengembangkan posisi penjaga gawang, yakni dengan mendatangkan Thibaut Courthuis Beberapa tahun sebelumnya, keyakinan Teguh Zidane terhadap Kelor Nafas telah menghalangi langkah Madrid dalam bergerak mendatangkan kiper baru. Sebab itu, Madrid langsung bergerak begitu Zidane pergi. Awalnya, Madrid mengejar kiper Manchester United, David de Gea, namun karena kesulitan situasi transfer de Gea. Los Blancos terjun ke bursa transfer untuk mendapatkan kiper terbaik di Piala Dunia 2018 yaitu Thibaut Courtois. Menurut Marka, Madrid akhirnya mendapatkan Galactico baru untuk berdiri di antara tiang gawang. Courtois diharapkan bisa jadi benteng tangguh tapi ternyata karirnya tidak semulus itu. Musim pertama Courtois penuh rintangan. Dia terus dibandingkan dengan Nafas yang telah membantu Madrid meraih banyak gelar. Nafas sendiri kecewa dan akhirnya memilih meninggalkan klub. Meski begitu, kepergian Nafas tak lantas membuat segalanya jadi lebih mudah bagi Court Musim ini, dia sempat tampil buruk di bulan-bulan awal, yang terbukti pada performa buruknya pada laga kontrak klub buruki pada Oktober 2019 lalu. Cortois sempat ditarik ke bangku cadangan. Alphonse Areloa menggantikan posisinya. Situasi ini jelas sulit bagi Cortois. Kendati demikian, Zidane tidak pernah meragukan Cortois dan kepercayaan ini terbayar lunas. Performa Cortois melonjak. Dia berperan besar terhadap laju 21 pertandingan Madrid tanpa kekalahan. Bahkan Cortuis pernah melewati lima pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Sejak saat itu Cortuis menjelma jadi pindang baru dalam skuad Madrid. Dia tampil sesuai ekspektasi, sederet penyelamatannya di Super Copa de España juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Setelah kesulitan di bulan-bulan awal Cortuis menjelma jari tembok kuku Los Blancos. Sekarang dia bersaing dengan Marc Andre Rostagno dari Barcelona dan Jan Oblak dari Atletico Madrid untuk jadi kiper terbaik di Spanyol. Sejauh ini dengan 26 kebobolan dari 32 pertandingan musim ini, Courtois jelas berhak dipertimbangkan jadi kiper terbaik, terlebih karena dia juga menorehkan 15 clean sheet. Sementara itu, tiga pemain proyek revolusi Rayloa di Real Madrid. pusat transfer musim panas mendatang mungkin bakal berubah, tapi sepertinya agen supermino Rayloa akan tetap berada di pusat transfer-transfer elit. Dia membawai banyak pemain top. Klien Rayloa bukan sembarang, dia menjalin banyak kerjasama dengan klub-klub top. Salah satunya adalah Real Madrid. Ketika Madrid butuh pemain top, mereka bisa menelepon Rayloa. Hubungan saya dengan Real Madrid sangat bagus dan saya ingin terus menjaga itu. Saya berharap suatu hari saya bisa membawa pemain top ke Real Madrid. Saat ini saya punya Ah tapi hanya peminjaman. Uca Rayloa kepada Marka. Saya ingin membawa pemain top ke sana dan saya akan mencoba melakukannya musim panas ini. Bakal jadi momen membanggakan bagi saya dan pemain-pemain saya sebab Real Madrid merupakan klub hebat Pesan Rayloa itu jelas diterima dengan baik oleh petinggi Los Blancos Mereka yakin bisa mendatangkan pemain top pada bursa transfer mendatang Meski sulit karena krisis finansial akibat pandemi virus corona di antara sejumlah pemain yang ditangani Rayloa, ada beberapa pemain yang mencuri perhatian Madrid dan mulai sering dikostipkan beberapa bulan terakhir. Yang pertama ada Eling Hazard, bisa jadi salah satu target transfer teratas Real Madrid pada musim panas mendatang. Halan belum lama ini mempercayakan karirnya di tangan Rayloa. Los Blancos sudah beberapa bulan terakhir mengikuti perkembangan striker 19 tahun ini namun mereka ragu apakah Haaland bisa main di level top secara konsisten. Madrid masih menunggu perkembangan Halan di Dortmund. Kebutuhan akan striker nomor 9 lainnya di skuad Zinedine Zidane terus meningkat. Sebenarnya Madrid sudah mendatangkan Luka Jovic yang sejauh ini masih belum memenuhi harapan. loa sudah terlibat diskusi dengan Madrid musim panas lalu usai Zinedine Zidane secara khusus meminta Paul Pogba. Namun kekekalan melepas Jared Bell dan James Rodriguez membuat Madrid kesulitan mengumpulkan uang untuk transfer Pogba. Sekarang situasinya berbeda, harga jual Pogba menurun karena kontraknya yang bakal kadal warsa pada tahun mendatang. MU pun mungkin harus terpaksa menjual Pogba jika tidak ingin memiliki pemain yang sudah tidak sepenuh hati membela setan merah. Nama ketiga yang sering didiskusikan di Santiago Bernabéu adalah Matic Delight. Yang belum benar-benar menyesuaikan diri di Juventus Dia punya potensi jadi salah satu back terbaik di dunia di masa mendatang The Like jelas berbakat Tapi Juventus sepertinya tidak bisa lama menunggu perkembangannya Juve juga bakal menghadapi masalah serius usai virus corona ini meredah Penjualan The Like bakal meringankan beban finansial mereka Dewasa ini, beredar rumor bahwa The Like telah meminta Juve untuk melepaskannya ke Real Madrid belum ada pernyataan resmi apapun, tapi kemungkinan itu ada.